Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sport. Di video kali ini saya berada di kebun timun ya garden. Ini unggahan saya pada tanggal bulan berapa? Bulan Maret. Ya. Sekarang sudah tinggi-tinggi. Ya, umur timunnya sekitar 20 hai, hari. Kemarin tidak meliput hai, pemupukan pernah kesibukan saya ini unggahan saya yang terdahulu yang masih kecil-kecil sekarang udah tinggi. apa kabar kalian semua semoga baik-baik saja mari kita meliput ya ada tali tali ini untuk penyangga jalan saya juga supaya dia tetap ke atas ke samping kalau ke samping kelerbaran nah, fungsi dari tali ini adalah untuk penyangga makhlumat dia ya. Sampai jumpa kemarin terjadi serangan mulut ya. ini ya sekarang sudah diatasi. ini nggak ada buah pertama ini hmm, kuradan nggak tembus juga. Tembus. Nah, kalau tanam, kuradan kuradan kuradan sore saat hmm. harus ya deh. hilang ya, ya, ya. Ya, harus atau para beras. Jangkrik pun mati juga kan? Iya, mati eh, cang... Dara putih mati Iya, eh, darah putih mati nah, Untuk mengatasi orang-orang bahasa Inggrisnya apa? Eh, bahasa Inggrisnya Bahasa Indonesia ini apa sih? Orang-orang bahasa Indonesia ini kadang, -kadang apa sih? Ya? Ah, namanya itu ya Karena itu tetap orang-orang Orang biwana Anggi-anggi Anggi-anggi <laughs> orang-orang Bisa menggawet orang -orang. hmm. Iya, bahasa Indonesia ini Kayaknya belum ketemu lah Tetap orang-orang kayaknya itu. <tuh> <tuh> ya untuk mengatasi orang-orang sawah Kita menggunakan apa mas? Raiken, Raiken, Raiken. Ha, Campuri Dudak atau beras atau pekatu ya, dikasih. Dan dikasih pulangan Untuk mengatasi ini Orang-orang adalah jenis hewan berdarah putih jadi, kalau disemprot pakai insektisida, ya. kurang efektif. Ya? Hanya in insektisida khusus. Kalau starban bisa juga, kan? Hmm? Start bisa, cuma harus di air, ya, posisinya ya. Kalau start kontak harus di area, posisi ini, ya. Kalau start valve, di ya. Kalau start valve, harus ya. Kalau kan keluar semua itu orang-orang Ini bos, jadi orang-orang tuh, nah, makan ini batang-batang buncis. Apalagi kalau tanaman baru, ini rawan biasanya, atau saat biji mau tumbuh, ini rawan biasanya, rawan orang-orang. Disolusinya solusinya pakai regen buka atol atau dedak atau beras kita campur oleh dioleh diaduk-aduk lalu ditaburkan di sekeliling ini ya sekeliling tanaman insya Allah sembuh orang-orang mati jadi ini lokasi saya berada saya berada di lokasi yang kan, dua jenis varietas ini yang satu tanaman ini buncis, yang satu lagi tanaman timun, mentimun. di kreat, kreatif, uh, kreativitas harus dibangun sekarang seorang petani milenial harus lapenulet dan ini inisiatif. Dan dulu video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi besok ya di sawah panas bos dadah Thank for watching video don't forget subscribe Okay, catch thank you